adalah kelawar pada sore hari di langit Papua di Sungai Jaguar ya ini adalah tahu ya untuk perjalanan kami ya, ya ya ini kita bisa lihat ini ada dua ekor rusa ini ya, ada buah ya ini ya ini adalah proses dalam pembuatan BM ini kita mau, di, mau ngecor di lokasinya untuk pembuatan